serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dan vitamin-vitamin bahagia dia spesial Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Pilar Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada ungan spesial ya ini ada momen Ketika Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora di Cianjur ini Papa Bilar sahabatbat ya dibonceng Bunda Lesti ini momen sebelumnya persabat ya Masya Allah kita simak aja nih video saat Bunda Lesti kejora ini boncengin Papa Bilar naik motor nih persabat ya kita simak ke videonya Masya Allah banget ya pokoknya sih luar biasa Kebahagiaan bahagiaan selalu kita dapatkan apalagi mereka memang gesrek banget persaahabat ya Saling melengkapi, aduh Masya Allah, apalagi Bunda Lesi langsung dipoluk tuh persahabat oleh papa Pilar dari belakang. Ini sih memang cute banget, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat untuk mereka dan selalu diberikan kebahagiaan. Berikutnya juga persahabat dia baru postingan foto cute nih. Ini sih luar biasa, Masya Allah. Setelah berganti-ganti purnama foto saat itu muncul, persahabat ya. Alhamdulillah bersahabatnya kita disuguhkan vitamin bahagia walaupun tentunya baru diposting kita merasa bahagia sekali. Semoga apapun yang dilakukan oleh idola kesengan kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Pusingan foto ini pun direpost kembali oleh akun Erna Ningsi. Ada banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun hasanah 12339 mengatakan, Masya Allah setelah berganti-ganti purnama, foto saat itu muncul juga di Persobati. Ya aduh, luar biasa. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Instagram Erna Paterai mengatakan, Masya Allah luar biasa banget ya orang kesayangan kita. Semoga selalu memberikan kebahagiaan dan semoga mereka selalu diberikan kesehatan. Amin." Masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, total selain itu dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.